Hotman Paris ungkap faktor diduga pemicu cekcok Vena Melinda dan Ferry Irawan dalam kasus dugaan KDRT. Menurut Hotman Paris, faktor diduga pemicu cekcok yang terjadi antara Vena Melinda dan Ferry Irawan adalah masalah keuangan. Hotman menyatakan bahwa Vena Melinda selalu merasa dirugikan dalam hal keuangan saat dirinya mengelola keuangan keluarga. Sebaliknya, Ferry Irawan dikatakan oleh Hotman sebagai sosok yang kerap mengeluhkan masalah keuangan yang dihadapi oleh keluarga. Hotman juga menyebut bahwa masalah rumah tangga yang dihadapi oleh Vena Melinda dan Ferry Irawan sudah berlangsung cukup lama. Ia mengungkapkan bahwa Vena Melinda sudah beberapa kali melaporkan masalah rumah tangga kepada pihak keamanan. Namun, hingga kini masalah tersebut belum terselesaikan dengan baik. Pengacara yang kerap dijuluki "Raja Pembela Korban" ini juga menyatakan bahwa kasus yang dialami Vena Melinda merupakan kasus yang sangat kompleks. Ia meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan atau menyudutkan salah satu pihak dalam kasus ini, sampai ada keputusan yang resmi dari pihak berwajib. Hotman Paris juga menegaskan bahwa ia siap untuk membantu Vena Melinda dalam menjalani proses hukum yang akan datang. Sementara itu, pihak keluarga Ferry Irawan telah memberikan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak bersalah dalam kasus dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Vena Melinda. Mereka menyatakan bahwa kasus ini merupakan upaya Vena Melinda untuk menyudutkan dan merusak nama baik Ferry Irawan. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari saksi yang dilibatkan dalam kasus ini yang menyatakan bahwa mereka tidak melihat adanya tindakan kekerasan atau KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan. Namun, Pihak berwajib masih akan terus melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menentukan siapa yang bersalah dalam kasus ini. Hotman Paris menegaskan bahwa ia akan berusaha untuk mencari keadilan bagi Vena Melinda dan akan berkoordinasi dengan pihak berwajib dalam upaya ini, namun. Ia juga mengingatkan agar semua pihak tidak memberikan komentar atau opini yang tidak beralasan sebelum ada keputusan resmi dari pihak berwajib. Secara umum, kasus ini menjadi pemberitaan yang hangat di media sosial dan media massa karena terkait dengan nama-nama besar di dunia hiburan dan juga pengacara, serta melibatkan masalah KDRT yang sangat serius dan kompleks. Semoga dengan adanya investigasi yang cepat dan tepat, kasus ini dapat segera diselesaikan dengan adil bagi semua pihak yang terlibat.